Nama Sumo itu dipilih oleh para penggemar dan kemudian diadopsi oleh Seiko sendiri. Ciamisang, Ogenkireska, Orewatiodeso. Welcome back on Mahwach YouTube channel. Kali ini. Gue mau sedikit sharing cerita ya tentang uh, salah satu uh, family jam tangan yang dari brand Jepang yang udah terkenal itu you know Mungkin beberapa kalian udah banyak yang koleksi, ada yang suka, tapi mungkin um, belum tahu kenapa sih disebut ini itu nah, Sekarang gue mau share Ya, nyangkut-nyangkut history dikit lah Oke, okay? stay tune Oke, yang mau gua bahas di sini adalah Seiko Sumo. Nah, tahu nggak sih kenapa disebut Sumo? Ya sebetulnya yang diperkenalkannya itu mulai tahun sekitar tahun 2007 ya. Nama Sumo itu dipilih oleh para penggemar dan kemudian diadopsi oleh Seiko sendiri. Tapi bukan berarti asal main adopsi aja, di sini ada ceritanya. Ini berawal dari nama seorang Takumi Kishino dan Junpei Matsue Adalah orang yang telah mengadopsi julukan dari Seiko yang diberi oleh penggemar Seiko itu sendiri Jadi siapa ini dua orang dari Departemen Pusat Desain dari perusahaan Seiko itu sendiri Ya. Nah menurut analisa Matsue dan Kishin pada saat itu mereka sedang berdiskusi ya dan Matsue menyadari masih banyak nama julukan untuk jam tangan Seiko salah satunya jam tangan diver yang diluncurkan pada tahun 2007 ini yaitu SBDC 001 yang sekarang disebut sumo Matsue melihat bahwa jam tangan ini memiliki bentuk yang memang memunculkan citra pegulat sumo profesional nah kok bisa? nah alasannya yang paling mencolok itu adalah indeks marker di jam 12 yang bentuknya segitiga itu terlihat seperti oicho. Oicho itu apa? Oicho itu adalah jambul yang digunakan oleh pegulat sumo atau mungkin orang menyebutnya sanggul kali ya kan biasanya rambutnya diiket tuh. Nah, jambulnya kan bentuknya begini tuh. Nah, itu segitiga. Terus ketika Kishin memegang dan melihat jam tangan tersebut dari depan dia merasakan bobot jam tangan tersebut dan merasa jam ini enggak terlalu berat tapi ketika ia membandingkan dengan tipe pegulat sumo maka akan seperti sopu atau pegulat sumo yang berbobot ya jadi sopu tipe itu sebetulnya adalah pesumo yang enggak terlalu gede banget tapi sebetulnya punya bobot yang oke okay, ya kalau anko itu biasanya yang lebih gede lagi okay, ya Nah terus jika dilihat dari sisi yang berbeda sepertinya jam julukan sumo pada jam tangan ini nggak hanya menginterpretasikan ke sosok orangnya seperti halnya samurai dan shogun namun justru dari nama olahraganya karena jika fokus pada rotating bezel ketika dilihat dari sudut diagonal terlihat seperti dohyo jadi sebetulnya dohyo itu adalah ringnya ring yang di arena sumo itu kan biasanya ada touringnya jadi kalau ngelewatin batas itu dinyatain kalah kayak gitu ya Dan dohyo itu namanya adalah cincin tempat pertarungan gulat sumo diadakan Nah jadi kira-kira udah tahu kan kenapa jam tangan SBDC ini Atau mungkin yang bentuknya kayak gini Ini disebut sumo Mungkin kalian taunya cuman ya sumo sumo sumo that's it Beberapa kalian mungkin beberapa dari kalian pasti udah ada yang ngerti Tapi ini gue bercerita buat yang belum paham Supaya kalian tahu kenapa sih dinamain sumo Nah sumo itu sendiri udah ada berapa generasi sebetulnya officially tiga, cuman variannya banyak ya kalau yang pertama tadi ya SBDC 001 basic black atau black dial yang 003 itu warna biru ya terus yang 005 itu warna orange Sebelum generasi kedua pun juga udah ada seiko-seiko yang uh, mungkin ada di Thailand market atau mungkin limited edition. Contohnya kayak Yellow Sumo itu ada di SBDC017, itu limited, cuman 750 piece misalkan. Terus ada juga Green Sumo, terus dia warnanya dark green, itu namanya SBDC019, itu juga limited, cuman di 550 buah, terus ada silver gray semua, jadi warnanya itu putih lebih ke putih tapi agak grayish gitu ya. Itu juga cuma 1.965 piece. Dan dulu Seiko ini walaupun diver dia masih belum pakai rode, belum pakai logo Prospex ya. Jadi di dialnya itu masih ada tulisan klasik automatic nah baru itu muncul yang kedua itu adalah sumo yang udah mulai keluar logo, logo prospek yaitu SBDC031 sama SBDC033 itu yang hitam sama yang biru juga ada yang nggak muncul di pangsa pasar eh, global itu ada sumo blue coral jadi birunya lebih cerah itu namanya SBDC069 terus ada juga sumo green Nah ini kayaknya juga nggak masuk pangsa pasar global ya, cuman di pangsa pasar eh, JDM, ya maksudnya Japan Domestic Market atau Thailand biasanya, tapi nggak nggak masuk pangsa pasar Indonesia. Itu ada SZSC004, nah itu greennya mirip green turtle yang limited edition, hijaunya bagus deh. Terus ada juga yang namanya Sumas. Sumas itu markernya dia nggak pakai dot tapi pakai balok nah itu kacanya juga udah sapphire ya kacanya udah sapphire kalau yang lain-lain kan seiko semua ini terkenal dengan hardlex yang tebel tapi kalau yang sumas ini udah pakai uh, sapphire kristal dan dia juga limited edition di 2000 piece terus ada juga 50 tahun anniversary-nya namanya spb 031 itu juga cuma 820 piece Terus keluar juga yang namanya Padi Limited Edition keluarnya ya. Dia cuman keluar di 1000 piece. Terus ada Thanos Zimbe Sumo. Kenapa disebut Thanos? Karena warnanya itu kayak Thanos ya. Maksudnya ungu terus ada aksen goldnya sama ada aksen birunya. Itu juga limited cuman di 1639. Wow banyak juga. Nah kalau yang... Sekarang yang kalian tahu SPB atau Green Hulk ini, ini udah masuk ke generasi 3. Bedanya apa? Kalau yang generasi 3 ini udah menggunakan movement 6R35. ya Power reserve-nya itu kurang lebih di 70 jam. Kalau yang uh, generasi pertama, yang kedua itu masih pakai movement 6R15. Dan power reserve-nya itu kurang lebih kalau terisi penuh ya itu masih di 50 jam nah yang generasi 3 ini apa aja kalau yang keluar di global Asia termasuk Indonesia itu ada di SPB101 tapi untuk uh, Japan Domestic marketnya, dia namanya SBDC083 nah itu tadi movementnya udah 6R35 kacanya udah sapphire terus perbedaan yang mencolok lagi adalah marker di rotating bezelnya udah lebih tipis kalau yang generasi pertama sama yang kedua itu rotating bezelnya itu masih bold banget jadi minute markernya, minute marker yang ada di bezelnya ini kalau yang generasi pertama sama kedua itu masih tebel banget ya angka kayak angka 50, 10, 20 itunya masih tebel banget nah kalau yang generasi ketiga ini udah lebih uh, tipis ya fontnya dan kacanya juga udah sapphire crystal nah satu lagi yang gue pakai ini green sumo ini namanya kalau yang di Indonesia SPB103 Nah untuk JDM-nya itu namanya di SBDC 081. Terus ada juga yang Grey Sumo Third Gen. Ini sepertinya kalau dilihat kodenya juga nggak masuk di pangsa pasar Indonesia. Itu namanya Grey Sumo Third Gen. Namanya SBDC 097. Terus ada Deep Blue Sumo. Jadi birunya, navy-nya itu lebih mateng banget, lebih gelap. Dengan ada gradasinya sedikit, itu namanya juga SBDC099. Nah, terus yang masuk di sini lagi, antara lain adalah Pepsi Pandi. Itu namanya SPB181J1, untuk yang rilis di Global Market, termasuk Indonesia, tapi untuk GDM-nya itu namanya SBDC121. Terus ada juga Ice Diver Grey namanya Jadi itu e, warnanya lebih ke greys Tapi kayaknya greysnya itu lebih ke sunburst arahnya Itu namanya SPB175 Ice Diver Blue bezalnya biru Cuman dialnya itu lebih putih ya Lebih putih warna ice gitu Itu namanya SPB179 Terus ada juga yang Ice Diver Green Jadi lebih kayak ini Cuman dia ada aksen Uh, tekstur di dialnya ya dan greennya itu lebih uh, gelap Itu namanya SPB 177 Terus ada juga yang limited uh, Limited edition 7000 piece kurang lebih ya Itu namanya Sumo Black Ninja Tapi dia unnumbered ya Sama ada Sumo Thongs atau Atau Hopsbill Turtle Itu di SPB 192 Dan dia juga limited kurang lebih di 1200 piece. Sama ada Zimbe nomor 15 Sumo itu SPB194 limited edition cuman 1500 piece dan ada Iron Green Sumo. Jadi dia green cuman bodinya sama case-nya semuanya itu dark ya. Lebih mungkin warnanya ke metal ya warnanya. Juga limited edition hanya di 500 piece. Ada juga Japan Blue Sumo, SBDC 113 Warnanya kayak Sumo uh, Blue Sumo di generasi pertama sama kedua Sama ada juga Sumo Ginza Limited di SBDC114 Limited Edition of 700 Jadi Limited Edition cuma 700 Dan yang Japan Blue Sumo tadi juga Limited Edition di 1000 piece Nah loh ternyata Sumo nggak cuman itu doang loh ya Kalau kalian mau berburu sebetulnya wah banyak banget family Sumo sebenarnya ya nah kalian mau koleksi semuanya atau mau hunting satu persatu bahkan beberapa diantaranya udah banyak yang punah dan biasanya kalau udah ada yang punah atau mungkin udah dinyatakan discontinue harganya tahu sendiri semakin banyak permintaan atau semakin high demand harganya lumayan ya udah gak bisa diukur lagi ya tergantung kayak kita mau ngeluarin budget berapa dan yang jual juga suka-suka dia apalagi kalau NOS new old stock kayak gitu misalkan wah wow. Oke, okay, gue rasa sekian dulu Untuk sharing kali ini And see you on the next video Buat subscriber Jangan lupa nyalain loncengnya Yang belum subscribe Gue saranin buat subscribe Supaya gak ketinggalan info-info Dari kita di channel ini Dan mungkin Biasanya beberapa episode Kita punya surprise-surprise Jangan lupa nyalain loncengnya juga Oke okay. See you on the next video Jaa neee